semua hanya adalah pengabaian ya, mempelajari ya. inspirasi dari gua ya merokok dulu hmm. hmm. momen ini buat ya akan mendengarkan lagu ini dari hasil karya-karya gue yang pernah gue alami selama masa hidup gue. Aku doang menggetarkan ya, tinggal seberapa, oke? Okay. Mình ya. Dan lelah langkahku pun kening Datang ke tempat hatimu berada Karena kau telah berjanji Yang sanggung mulia Di tempat ini Kau kan selalu Terangku juga bangku beragis Dan iya kelah kau buat Dan kamu pun ingkiri juga tetap selalu menunggu Bukan kira-kira sebab ini demo belum Tidak akan terjadi Tanpa pernah sadari, dari buka, buka Semua yang ada di hati Malaianin effect Rasa Yakin kan aku, badamu Ya tingan badam Orang bahwa ku ini milikku Yang tak ku Debat Masih karenaku, dapatkan cintamu Bagaimana para abang butuh changing. Kalau di suatu nanti goyang ada lagu ini, mungkin akan jadi cerita di masa-masa yang sekarang ini ya. Oke, okay. orang bawa laguan merasa sedih. Ví dụ như semoga kamu kemudian jika aku salah kamu buat lagi masalah ini semakin tak kunjungi semoga tak silah bahagia Yang mencintai Jangan hidup gue seberuntung kalian semua lu bisa lebih enak punya pacar punya keluarga kecil yang indah bahagia sedangkan gua kacau men hidup gue kacau kacau balau Meskipun gue kayak gitu Gue akan Jalani saja hidup ini Oke okay? Juga nepek mate Maco di Rasakan pembedaan hidup ini Yang tak pernah ku merasa akan penang di hariku Dan ku pun kini menyadari hadapi semua kenyataan Jangan sebaik ku rasakan punya berbaik di ku. Tidak ada hidup ini Kebeban yang ku di hati Satu hari kan ku miliki Tidak senang di hari ku Yang tak semua bisa merasakan Takkan peraganku sesalimu Kehidupan yang sedang kujalankan di hati Hahaha <tik> <tik> Gue pernah terjun di dunia balap, saling tikung menikung, pernah alami, tapi emang ya ditikung. Awe-awe menit tikung, <tuk> <tuk> nah wani, rahasia katanya, aing ular gabogo ditikung. Gue baturan nih, petakan kusi anjing. Aku juga Suka. Janganlah hindarilah aku Karena aku tahu kau rebut pacarku Bila kau suka cintailah saja kau Jangan engkau menyakiti dia Janganlah, hindarilah aku Karena aku tahu kau rebus pacarku Babila kau suka, disailah saja Asal jangan engkau menyakiti dia akan kusia, Lopo cinta enggak diresui jadinya apa ya diperjuangkan diri bawa kabur orang istri atau apa malas gue bagi gue mah cinta diresui Mungkin orang tua memulihkan jalan yang terbaik buat anaknya. Ada coklat buat kita. oke Aing bawa gitar gue ini. Ini orang ente <San> gitar go. dan Perkaitan di Namun Namun Namun Namun Namun meski tak Takkan Pernah tahu Di hatimu Apapun ya pesan, pesan, pesan, pikirkanlah sebelum kau bertindak agar kau tak menyesal di kemudian kelak. Ya. <tuh, tuh. Sebelum kau bertiga, agar kau tak menyesal tersembunyi, cerita kala di kelimban ku mendukung. mungkin kelak kau akan berhitung ya tempat ini yang kuasana indah karena kau kan akan pergi jauh tinggalkan hati sendiri jangan pernah Engkau mengharapkan Atas kira tangan diriku Karena kau akan berjauh Tinggalkan ku mau nyusul kasih anjing Kata ke, ke atangan diriku karena ku akan pergi jauh tinggalkan jauh sendiri oke akan kangen kah di tempat iya dijamin tak lain kode teman-teman yang telah meniti gua mempelajari hidup bertahan hidup namun dia sudah tiada bagi orang yang tertindas orang yang tertindas orang menjadi semuanya itu bohong Semuanya itu hanya bualan Jangan pernah kau berdapat tanah Salah yang ada mungkin tak pekat Tetap hari mendapatkan jenis, jenis Dan susah selalu tak silih Kehidupan kami berhati binatang Yang suka orang Jangan pernah membingungi ku dapatkan tentang sesuai yang ku telah Sakit dua lama terbawa terbang. kau jangan jangan kau ini. Jangan Kesan capek.